Halo guys, saya mau wawancarai Kresi. Kresi ini orang gila yang tinggal di belakang pemukiman warga. Konon katanya Kresi ini orang gila cerdas loh guys. Ayo guys, kita lihat coba yuk. Kresi, kresi, hello. Halo guys, gila. Ini masuk TV loh, crazy TV rusak Rusak otak Pakai masker dulu ya, ini maskernya Buat apa, tidak ada sejarahnya orang gila itu terpapar corona Yang ada itu orang kaya, orang yang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi Yang dapat corona, yang mati karena corona, kosong Jadi tips saya kalau anda tidak ingin terpapar corona, silakan anda jadi orang gila. <guluh> <tap> tapi anda jangan gila jabatan dan gila harta ya. <tap> Asal kalian tahu ya, cuma corona itu yang dapat merusak perekonomian, cuma corona yang dapat menutup sekolah-sekolah, cuma corona yang dapat menahan orang naik haji, tapi corona tidak bisa menahan. Pilkada yang diadakan, harus <laughs> <Rosa> otak. <laughs> Tahu kalian kenapa? <laughs> Karena Corona itu anak kandung Piraun. <laughs> ya, si sudah lama tinggal di sini? Ya, sudah lama. Dari zamannya koruptor sampai zaman Corona. Dari zamannya eh, PKI hilang sampai anak-anak PKI muncul datang dengan tiba-tiba. Dari zaman munir yang diracun sampai zaman Nopel Baswedan disiram air keras Sampai zaman KPK yang mempunyai tarim Sampai KPK yang sudah ompon tidak mempunyai gigi sama siapa tinggal di sini? I, sama nenek, nenek saya itu sudah meninggal Nenek saya itu dulunya pejuang, peterang Iya, nenek saya pernah menghadapi 10 penjajah tapi tidak lari. Tahu kenapa? Karena nenek saya sudah diikat dengan penjajah. <laughs> Jadi tidak <enggak> boleh lari. <laughs> Tapi nenek saya pernah ngomong. Mending menghadapi 10 penjajah daripada menghadapi satu koruptor. Karena satu koruptor itu bisa merusak membuat menderita rakyat 100 juta. <laughs> Para kalian koruptor, bansat. <laughs> meninggal karena apa neneknya? kita bukan nenek saya meninggal karena sudah tidak bisa bernapas dan karena ajal. Selama nenek saya meninggal, saya memutuskan jadi orang gila. Kenapa? Karena saya ingin merdeka merdeka karena merdeka itu adalah kebebasan. Orang gila mau bebas, Membuat apa jadi orang waras? Tapi disetir kiri kanan dengan atasan, walaupun kita mau ke kanan tapi atasan bilang ke kiri, ya kamu pasti ke kiri dong. <laughs> walaupun kamu mau makan enak tapi atasan bilang makan teh saya, ya pasti kamu makan teh atasan dong. Hai, <laughs> rusak otak <laughs> Pesan saya buat kalian semua, menjadi orang gila yang makan makanan kotor sekalipun di tempat sampah Daripada menjadi orang yang waras, orang yang bersih, tapi makan wan rakyat dengan pekerjaan kalian Camkang itu bahasa Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi Maling-maling kecil Dihakimi Maling-maling besar Dilindungi Bansai